Halo selamat pagi guys kembali lagi di channel saya Leslieku. Oke di video saya kali ini sedikit berbeda. Kali ini saya mau menunjukkan salah satu game penghasil satu si Bitcoin. Nah keren kan? Nama game tersebut adalah Bitcoin Blast. Dan buat kalian pengguna Android kalian bisa langsung downloadnya di Playstore dengan mengetik Bitcoin Blast dan gamenya ada di urutan atas dengan tulisan Bling sebagai developer gamenya. Nah tinggal download deh. Oh ya guys sebelum kita lanjut ke permainannya buat kalian yang baru bergabung di channel ini kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik terkait seputaran game game penghasil uang penghasil kesenangan dan lain-lain dan jangan lupa tinggalkan like and let's enjoy the game guys dan ini ada keterangan get starter dan play nah Uh, sebelum kita main ke permainannya, kita harus login dulu untuk bisa mendapatkan poin ya guys. Di sini ada kita klik aja get starter dan kali ini saya mau login menggunakan akun Facebook saya. Nah guys, ini saya sudah login menggunakan akun Facebook dan sudah terlihat ininya. Ini poin saya sudah 25 ribu, kebetulan kemarin saya sudah main beberapa kali dan oke okay, kita langsung saja play ke gamenya ya guys ya oke okay, kita sudah masuk ke dalam permainan guys permainannya guys nah di si permainan itu cukup simpel kalian hanya harus membentuk garis di salah satu warna koin yang sama dan koin yang sama itu minimal adalah 3 warna yang sama seperti ini kita kasih contoh ya ini kita tarik warna merah secara kemiring ke bawah ya guys karena warna merah ini banyak banget yang sama nah kita sudah tarik warna merah dan kita sudah mendapatkan skor. Skor kita tuh 600. Nah, ini juga ada warna hijau nih, kita tarik aja ya guys ya. Oke, skor kita bertambah. Dan di sini itu ya guys, di sini tuh ada keterangan move 8. Itu menandakan bahwa kita hanya diberi kesempatan 8 kali tarikan. 8 kali aksi-aksi gitu ya guys ya. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan 8 kali tersebut untuk mendapatkan skor terbanyak sebanyak-banyaknya. Oke kita coba lagi yang mana nya. Nah ini kita coba gak tarik yang warna merah lagi. Oke mantap kita udah dapat skor banyak dan kita tarik yang warna ungu kali ya. Nah ini kita dapat. Nah. Oke level sudah selesai sangat gampang kan guys. Jadi kita uh, sisa move tadi itu dikonversikan menjadi bonus poin gitu ya guys ini kita lihat kan bonus poin itu kita dapat dan kita mendapatkan 6.300 skor nah nanti semua poin itu diubah ke ini guys ke sini ke yang tulisan 27.367 nah kita harus bisa ngumpulkan koin itu sebanyak-banyaknya agar kita bisa cash out untuk mengubahnya menjadi saldo Bitcoin satu sih gitu ya di sini saya coba untuk klik check out dan seperti yang kita lihatnya dari 27.367 saya hanya mendapatkan 0,00000028 Bitcoin jadi ya mungkin uh, dapatnya receh kali ya guys ya tapi setidaknya kalian tuh hanya memainkan game aja udah bisa dapat receh coin itu udah bagus gitu apalagi kan gamenya itu gratis dan gamenya itu tidak terlalu rumit gitu dan nanti ini guys ini setelah kalian pengen WD itu kalian harus mendaftarnya ataupun kalian harus membuat wallet coinbase jadi nanti hasil drama itu masuk ke akun coinbase kalian gitu guys ya menarik bukan guys gamenya simpel kan guys dan banyak lagi memang banyak game-game penghasil Bitcoin yang harus kita pelajari atau kalian yang hobinya main game doang kalian bisa cek cek terus video kami ya guys ya karena kami akan memberikan seputaran game-game penghasil cuan penghasil kebahagiaan dan sebagainya gitu ya guys ya nah game-nya cukup gampang kan ya walaupun tidak terlalu banyak mendapatkan rewardnya asal bisa konsisten dan sabar mengumpulkan rewardnya kita bisa drag ke akun wallet coinbase kita nah Guys, cukup video kita kali ini. Jika kalian tertarik, video kali ini kalian bisa tinggalkan like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info-info menarik seputar game penghasil cuan seperti ini. Oke, guys, saya Lesleyku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.